Teleskop James Webb NASA menangkap cakram puing-puing berdebu yang mengelilingi bintang muda Proxima. Gamat cakram puing berdebu yang mengelilingi bintang muda Proxima ini berasal dari mid infrared instrumen teleskop James Webb. Ini mengungkapkan tiga sabuk bersarang yang membentang hingga 23 mil kilometer dari bintang. Sabuk bagian dalam yang belum pernah terlihat sebelumnya diungkapkan oleh Webb untuk pertama kalinya. Teleskop Hubble Hearthstone Space Observatory milik Esa, serta Alma sebelumnya telah mengambil gambar tajam dari sabuk terluar Namun, tidak satu pun dari mereka menemukan struktur di dalamnya Sabuk ini kemungkinan besar dibentuk oleh gaya gravitasi yang dihasilkan oleh planet tak terlihat Ini menampilkan cincin luar yang menonjol, celah yang lebih gelap, cincin perantara, celah gelap yang lebih sempit, dan cakram bagian dalam yang cerah Pengungkapan dua cincin dalam formal hot menunjukkan bahwa planet yang tersembunyi lebih dalam di dalam sistem bintang mungkin mempengaruhi bentuk sabuk tubuh. Sabuk luar formal hot saja kira-kira dua kali skala sabuk kuiper. Gambar baru dan studi yang merinci temuan itu diterbitkan Senin di jurnal Nature Astronomy.